Selamat datang di channel Kali ini kita masih ada di mana? Di Ada kita bilang kemarin ya, itu yang sudah kita bilang di video kami itu kita selain kita ngamen, makanya kita udah ngamen ya. Betul. Nah ini nanti sebenarnya nanti ada lanjut itu nih lanjut apa namanya? Kayak lanjut semacam challenge gitu oh, ya. ya. Nah, jelasnya ini ditujuin sama murid-murid kiseki gaku. itu nanti ada datang datang lagi. Adul. Adul. Terus, Adul. Terus. ada Sampai Sampai Sampai Sampai sama dimas. Ya. Ya. Nah, sama kedua sensei kita. Oke. Nah ibu, nah, ini kan berhubung kita belajar bahasa Jepang ya ini, ini. ada Pertama kita belajar digosokai. Oke. Okay. itu perkenalan diri. Jadi ntar murid-murid kita perkenalan diri, karena orang, orang. Terus habis itu minta subscribe okay. di channel kita. Ini Top untuk ya. pembentukan mental sebenarnya. Okay. Berani ya. apa enggak? Nah kita, kita lihat aja ini Gimana ekspresinya? Okay. Ada Kaya. yang ringat dingin, ada yang Winshan? Oh. Gak tau juga. Kayaknya seru ya. ya seru sekali. Jadi se -se -se -se sekali, apa namanya? Apa sih namanya itu ya? Jadi itu hmm. sekalian sekalian di, mereka pelar bahasa Jepang, mm -hmm. sekalian kita dapat subscriber juga nih. Oh, nah. nah. nah, Oke, okay. jadi pengen tahu keseruannya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and dan juga share. share. Nah, langsung kita ke challenge-nya. Halo Minashang! Gue udah dapet mangsa ini, itu loh, Mas Mas ganteng itu. mau oh, jadiin mangsa gue. Yeah. let's true. haji Mas Day. Waduh, sih, sih, sih. des sih, sih. mas, sih. Waduh, sih. Waduh, sih. Waduh, sih. Waduh, sih. Waduh, sih. wa Oke, Minasang Sekarang giliran saya nih untuk dapat challenge. Saya kita udah dapat mangsa. Masanya ada Oke, sekarang kita challenge untuk sigo soyabeh bahasa Jepang. Yuk. Sigo soyabeh uh, Siapa diwisati dua tasino mewah di Masu, Bapak dan Masapres. Dimasukin kan di blender dan saya akan Terima kasih saya minasang ini, saya sudah mendapatkan mangsa untuk saya coba untuk dikosongkan kepada panca yang itu. Ya. Semoga saja dia mau ya. Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, mas yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, untuk Batasino Oke menyesal, bu, aku udah dapat dua cewek nih ya kita share. Batasino namanya adalah Vitali kita tunggu sebentar. Kurang kenyang karena kena Oke okay guys, itu tadi kalian udah lihat ya seto-seto kita. Ada tadi ada Dimas, ada si Vitari juga. Itu juga udah udah jalan semuanya nih. Nah, bagi kalian juga yang belum subscribe terus kalau udah subscribe belum like, nah jangan lupa subscribe dulu nih. Kalau udah subscribe jangan lupa like juga dan juga share ke teman-temannya agar kita terus bikin konten yang lebih bagus lagi. Kita akan ketemu lagi besok setiap Kamis dan Sabtu hanya di pukul 6 sore, hanya di Kiseki Gakko Channel, dan selalu... EZTB! dapat saya di eh <laughs> ini